Bapak anu tidak ada dan disukai orang yang sedang populer jadi wali saat itu orangnya saya juga urib sing, terkenal jadi wali beliau itu hujan bahwa ijazah dan juga ya si orang itu dikasih ijazah Bapak itu sebagai orang yang ngapal Quran orang syariat nyongkone Bapak itu ya ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawai panen, bapak umumnya orang, Bapak itu orang Quran inginnya kaya umumnya orang Ketika wiridan itu dibaca, ada dua entah mau makhluk gaib buat jin. Gua doang Iya, jadi dua hmm. <laughs> ini gendong itu. Itu jalan pintas. kenapa apa Jalan apa? Kita ini punya nabi-nabi Muhammad, bukan nabi Sulaiman. Mulanya nabi, pengera Nabi Sulaiman, nabi Sandiwa ora balai ini. Bahaya, Kaguma. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Dalam surat Al-Ambiyah itu semua ceritanya Nabi dipaparkan Masuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi Dan semua Nabi ini punya komplain, di oleh Tuhan kalau bahasa tak ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling idian yang Ini Nabi Muhammad SAW Yang tidak dikritisi itu hanya satu, ini ku Abdul Ambiya Nabi Ibrahim saja, Ani tapi Mila tak Ibrahim. Pak, hanya itu saja. Sebab itu, yang ada ala Muhammad Soleh Muhammad Muhammad atau Ali Muhammad SAW, Soleh Ta'ala Nabi Ibrahim, Muhammad Nabi Muhammad Mau Muhammad Surat Muhammad dijelaskan, Betapa SAW, Nabi SAW, Mewarat, Kudikan, Mampu, SAW, Muhammad SAW, Muhammad mono ditinggal sujune kuere semua macam sekere ini tapi ketika adiknya sujune usul ya ayo buat dua pengiran kerani dengan bumbu ya penah ayo aku lora pirang tahun walulah tahun sehat lora walang pulau tahun aku itu sebagai pengiran loraku beku sehat sehatku siakawa jadi dengannya ngentah ini naik walang pulau aku lola tiga ya sini keluar lorot tapi ngereeling napi ayam itu meriang, <laughs> <laughs> pengen lola itu radikal. Wah melorot lagi gitu seminggu, kekiri lagi ribuan, modal sehatin puluhan tahun pelekat, jaran napi ayam bisa ampe. Artinya sampai kalau tidak nirwayo, pelibat kiri pun tidak jadi pali ternyata, jadi nggak jadi nih, parah, nih parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kebangkatan karena dia lahir sudah jadi putra mahkota Kalau Nabi Daud sudah jadi raja karena berhasil mata ini cinten, jalur. Tapi kalau Sulaiman sudah ben Dawud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa, burung-burung itu anak nego di Yaman haba anu nanti saat ini dari bumi nyaman nyaman itu singsaan ini kini urian kaum ad kaum nabi ad urian istilahnya haba terus mundur ad ke kaum ad dimusnahkan semua terus orang arab dari ini khabirum maut Kota apa mati karena si goni syaitan ali al muhajir syaitan ali al uraydi golongan para poroh haba ib orang dari ini maut terus dari ini ya kila nama Yaman diambil dari sebagian di mirahnya kak berasisi kak beranus yang daerah ini rukun apa <tuh>, Yaman ini kita arah tahu karena arahnya gila sebagian nah, pendapatnya walaupun itu cerita saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besok tamlikuhumbak utiat mingkuli jaih Walaha arsun arsun azim beli situ dalam pintu, tujuh pintu gerbang Berarti Kamar fiber Dinego, di Ruangan, di Ruangan, Sampai Tujuh Lapis, Sistem Keamanan Sampai nopo Saking Supaya Arat, Singgatana Nede, Nyeugam, ah. Tentu tertentu yang musuh. Sampai Tujuh nopo. Walhasil Gue itu Tiri Tongoten, Nabi Sulaiman, Senang Gus Tiri Tam, ya Oke, tak Oke, Oke, Oke, Oke, Ketika Nabi Sleman memastikan bahwa cerita Anibudu itu benar, Bikon kirim surat. <coughs> Iki teronim, -ki, ini terang yang bintang, Bil ke rasu ini di sini. Innahu mensulem rahman innahu bismillahirrahmanirrahim Allah taala aliyah waktu ini, Nabi. <coughs> Terus ke anak S.B.K.RM penuh surat, Saat ditompok, Sumatawalaan Bangsir Madarji'un. Kamu dekat-dekat situ, tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bil, Bill Gates akhirnya bertarung tak niki Konsultasi oleh <tuh> para tunggawanya. Ini oleh Kia Ilaya kita bungkarin. Aku untuk surat bin Nahu Sulaiman um wa bin Nahu bin Layrman. Dari Malaysia, Bill Gates akhirnya konsultasi. Aktu Nasi Amri ma mengaku untuk para Amron. hatta seset sem. Aktu Nasi Amri coba. Kami pilih saran. Saya akan memutuskan sebelum kamu-kamu ini memberi saran. Kata pasungannya Bilgis karena mereka merasa yang terkuat. jadi Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terterak Bilgis mau memutuskan apa, kami yang jelas kita, kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilgis, tidak, jangan perang dulu, kita teks. kita kasih hadiah. Kalau Soleman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nama. Dia terus kirim hadiah, wah. Wow saya Batangan tangan Botoh Mas dikirim tentinden Nabi Sulaiman asal ting toro itu benar, ting sasmita ke ibu nih lanang dipacai wede, om wede dipacai lanang, jadi kok cerita Sarif hijrah itu putri Cina, sing hamil gerani mateng, sing orang mateng, ting orang mateng gerani nabo hamil, akhirnya untuk wajib tadi, enggak itu nanti Nabi Sulaiman Gara-gara anak-anak ada contoh ada poh Wah mulai disek aku nabsi Ya kita yes, tersuali sama Negara menang ya, yes, terus ada poh Rian terenggantun Undang-undang niku kriminalisasi Ini <laughs> Mereka nabi ku Langsung dibawah hukumnya pengeeran Tani ku di bawah hukum negara Jadi nasibnya lu siap Padahal titi jenar kaku, jenar itu bareng Dipanggil kali joko dipanggil kamu dipanggil Raden Faza, siapa Raden Faza? Dia raja di Demak, Bintoro. Atasan kita sendiri. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Saya tinggal mungkin Pak Raden Faza, wakil. Iya, saya tangkap melet, tapi anak bener. Nah, nanti gula oniwio termasuk setengah, ya setengah wali deh, setengah wong kari, arti nenek, ya, bayar batik ya gula bayar batik. <laughs> Tapi gula sebagai wong sing pengairan itu datang emak ngerosot di atasan, jadi kupri titil ya pukat. Atasan pulau ya tak anggap dia pengirian. Cuma pengirian di sunnah nih duniawi warna pukat ya ngerosot titil. Nah, gula ngerosot di atasan are, noloh. Nah, Konkualasil akhirnya ketika Bill Gates ngirim hadiah sedemikian rupa, mau saya buka tangan emas <coughs> emat. Nanti Yesaya man kerumuh, informasi gitu. Dene gawe no konflik no, konflik no. tujuh parta no sembilan parta tanggung emat. Wes ngono dene diawal beberapa pasukan sing empat kuda, kuda nih tiba ngamu yang gono, tiba ngising neng. Bono, dibeno, ngiseng, neng kemari pelecehan kan <laughs> Padahal masing ke samping dibungkus rapi ditata rapi Diangkut sedemikian terhormat nah, Masuk loh Diangkut sedemikian apa Mohon maaf Kak Wineru Kayak dia sebelahnya wedi mahar neng sih peralatan-peralatan tolat oke ini lagi saya mas Rangga ambil peralapan alas Semana tergagere lagi ya Masa sebarang Nabi Suleiman Itu di desain sedemikian rupa Ono kewan-kewan yang gono Yang ditunggangannya poro punggawai Yang ngisi muyong yang gue Yang pasukan yang beli disini Semua langsung meriang lagi ya mas Ejata angkut disini ini dibuang muyong Semeriang Walausnya Ketika ketemu Nabi Sulaiman, Ketika memberikan hadiah Suleman 2004 Atelmit 2015 Pama ata niya wafarum mema ata mimma atakum antung Aku suka-suka Maat mas-mas tu dalang dalan-dalan tidak tak enggo dalan, tidak tidak suneng Tikaika enggo enggo enggo enggo enggo enggo enggo enggo enggo enggo enggo enggo enggo Abu Yazid al-Busami, ulama-ulama dulu itu begitu jadi nak ngonok pecepat ngegek duit di takon <tuh> <tuh> duit itu sudah menopo jadi kami ngomong nah ini ngek suco jadi saya tahu itu pengalaman jenang caranya ngekuk duit di bangku lho beri ke alasan itu jenang yang ngekuk duit lho bunti jadi bantu tambah kata di jiran pek mawan kertanya duit tambah tambah kata buatin sakit naku kesewen nak dikompok kula terus gua dungkana tambah kata kesuwen nge ini niki jiran putomaknya kertanya tambah kata orang jenengan ketakau kula tujuan dipin tambah kata lah jenengan kula buatin usaha kula buatin nate kepengen tambah kata iya orang kikmay jadi akhirnya uangnya no kan untuk ingin aja nih balasnya apa yang dilakukan Nabi Ayub yang dialami yang dialami Nabi Sulaiman itu cara ibn Burda kitab ini dipakai pakai oleh ulama seluruh dunia bahkan sebesar sayyid Muhammad saja kalau matku rasulillah sering merujuk kitab ini ini dikarang oleh Imam Busairi Imam Busairi atau Imam Busirinakijewan Imam itu sering dipakai tafahul oleh para Kiai karena di sini semua naggomnya itu matku rasulillah dan dianggap matkunya itu yang terbaik jadi diantara Sahir -sahir yang rasulillah rasulullah yang terbaik itu nah, Seh, namun, karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas a okay? paham sufi kelas namun, a. buatan si a ya ada berbawa alisunah kelas a, ini, ini. Yura sunni, yura namun, si a. misalnya begini Imam Fusiri ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemikinan sebagai media tak korup ilawol. Itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan subhat Orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya Baik, dari segi menjauhi segala subhat haram miskin itu tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tuam loro, Raisong no, Ono gemu kelaparan, Raisong Ekeiber. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali. Saat ada keharusan-keharusan berbuat, saya lagi banget, banget. Rohkayatim kurir, wodogene Jones pun tenang. Ronggoh mulu rawat kejat kejat, mak mati wae mak rehat nunggu bantuan. <laughs> Hahaha, kan keri. Tetap ada sisi kriminalnya, paham git? Ada sisi nopo kriminal. Makanya miskin temen-temen gue -temen. nanti terus dikomentari ya ketemu niku skandal fagor aja ya, kuda nopo kufrol nunggu bantuan boy kok milah mati? Umbo boy di bima mati wae nunggu bantuan ya aku sambil newest tuwawa. Ibanya radu omong lah tapi hati nengono. Twitter radi omongno ketok munafike malah desane tambah loro. Desa barat rai to <tik> opo padno yo tu <tik> to negatif arep parep. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering indican kadal fakru ayakun napa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia tua. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya, tidak jahat betul ya. Yang masih nopo? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab berdosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin, akhirnya menyuruh dia ke lembah nopohi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai zina. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin enggak zina atau yang mentalnya nakal meskipun sudah tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah yaitu kelihatan di bab jihad. Kata sahabat Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang itu, sahabat-sahabat semarang sinangis, tawaloo ayunuhum tapi itu binat demi hazjanan ala ya Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan energi persiapan dan sebagainya, tiap waktu wajibkan perang, sahabat semua rata-rata menangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat apa. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media takkorob ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak mas, mas. Jadi nggak bisa diitul mola. Kalaupun ini benar, ya kata yang larang burda itu tetap hikmah Miskin itu baik, dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafir dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah lah ini oleh berdar. Nuktotil ilmi, Apa yang dialami Nabaiyo banyak sekulmit Ilmu sekelumit khik, hikmah, begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman, untuk senang Allah saja, kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya, saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana, Kalau Survei. Di bagian masyarakat, dia itu bertahajud esok mulang koran dari kudu khabar madrasah, yang di madrasah sebagian sebagian yang yang tidak golem, -golem amat ya ya orang orang baik ya ya kecuali wang akal akal duh, khabar duh, kiai kiai ramai ibadah filigus dia khabar mikir khabar orang mikir duh, nah khabar dia khabar mikir uang harinya artinya ternyata kiai yang mapan juga khabar jadi percontohan yang baik karena kemudian masyarakat yang sholat yang tidak mapan menganggap kiai sergeb ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkeju. Umpung mau di era kecukupan Gus. Macul sek lagi kelar sholat. Dia bercocok tanam dulu baru kelar. Ngajar karena sholat. Intinya, andekan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkeju. Itu juga tidak contoh yang baik, Pak. ya? paham ya, itu juga tidak contoh yang ya, Ratulullah itu tidak begitu semua فَقَنْ نَبِيِّ نَفِيْ خَلْكِنْ وَبْلِقِيْ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي إِلْمِيْوْ walakar walam yudhanuhu fi ilmiu kalau Nabi itu bisa dua-duanya beliau ketika perang sonda perang zatil usrah itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bakrul ilmi lautan Allah Ilmu. kita tahu dalam perang itu Sayyidina Usman itu nyumbang 50 kuda sekian ratus onta sekian ratus al-arbatu al alafi binarin caranya ini hampir 4 miliar sumbangan di Sinten say Sinten Sayyidina Usman Tolsa, Yubar itu rata-rata sumbangannya -rata di atas 200 juta sohabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja di isep orang tua sangking miskinnya ada yang bawa kurma satu ikat, dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya, itu perutnya digaji lebih waduh. mau Nabi pun nakal, walaupun gaji waktunya pelengkur untuk situ. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi, dicerita itu kan mestinya. Kita-kita sebagai kiai, sebagai lama kan Paham paradoknya Di satu sisi, di cerita Allah subangan, Begitu melimpah Di sisi yang lain, Nabi ini kelaparan Sampai, kenapa <tuh> ganjel? itu Nabi Muhammad Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi Seorang Rasul Dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi Sebagai orang dekat Allah Ya sudah, dia miskin, tidak ada masalah saya beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi harus lengkap secara sare. nah esitoknya itu pernah bener kabe Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi ngadepi bujolnya orang kuat Tahan, gitu. nabi Suleman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Suleman saja karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan, dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu, paham? Mulanya di imam mampusik, itu walam yudhan ufil, mampusik. Itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu tidak ada visi ilmiah. Dari awal ini kami lebih kekuatan itu kurang, aku visi apa? jadi gamangannya kayak gula nih kiai melarat terus mergawe kelar kan macam visi ilmiah ilmiya kiai dia teladat nggak kelar makan bergumur bawa lo tukang sulap yang salah bim lalu kan bim dihidupi lah <laughs> Culeman tuh jalan pintas ngonek kumer kok deh memang bim jin pasukan, Cin, pasukan. kurang mutiara wah minat saya ini mah yang lagu nalaku malu nak amalang suetan tuh mutiara kurang bangunan jin kong ngelembur Wah pokoknya Titan ni muntinnya jalan pintas kabeh paham jadi gurunya jadi kompuser malah ini binyak, sampai saya bilang umpok sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh tidak dipakai tualim itu saja tapi itu bagaimanapun hanya nuktutul ilmi sisi ilmu tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing suka gitu ono rupa-rupanya isobina, Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri koyak rugen tomat terus menjaluk sapi di sebelah tetep Tetap dienin jihad, senajantong gowok sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak gomakan makani rugen. Mergowok rugen, gowok bekal de artinya apa? Seng kere yo jihad sing juga gini apa? nabi-nabi orang enak-enakan yang bisa kere bareng-bareng toleransi berruhin nah itu sebenarnya pelakrul ilmi nabi-nabi orang yang luar luar pulau-ruh tak tiru pulau-ruh melarat secara pribadi kalau sebagai ulama, sebagai wali sebagai orang dekat apa itu ya biasa nganggap dunia kurang artinya kan Ojo wali jare versi ini nang wali bali versi barengan kuwi syukur amat aku tuhibo bali jare ora nuka Allah seneng wong mu'min, Allah waliyul ladin apa asal koyo mu'min itu seneng pengere ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai karo iman iman mbek ngontak ngantuk bingungan ya Allah senenge ya ku iman kok aman jadi gomongan ini adalah pengirahan, sampe jagal ini mulai kenal aku, mulai roh dungo, kapan cerita kepentingan, ini, air, kapan roh kepentinganku sampe dungo ngelaporo kepentingan ya. gue ya. tahu dungo ini ya Allah, saya ini melihat Indonesia yang sergeb sholat, sergeb jamaah kan kepengen tau, yo, ya, orang dihutang, suge pokoknya lapor laporo kepentingan priba Allah sebagai zat yang memimpin alam dulu punya nyamuk Ah, bagi mera penting <laughs> <Okay. laughs> malah Allah Allah balik iman, iman Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madu muji Rasulullah itu yang paling komplik berdasar ilmu Allah hakikat sehingga visi kayak Sulaiman tuh memang ya beliau hanya toleh gitu saja akhirnya tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarfiah bagaimana umat bisa dibina dengan model SIM? Bisa nanti enggak bisa ya Raihisa didik umat sebagai ulama kiai, terus didungu ngopo terus duit teko dewek dikirim Jin, emas batangan dikirim mungkin kue jaduk sebagai pribadi, tapi itu tidak tokoh yang baik begitu tidak tokoh yang apa Pulau itu anak Ikiyahi, jadi ngerti tenan sanat-sanatnya. Bapak lu gak ada wiridan, disukainya orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Ngomong-ngomong saja yang terkenal jadi wali Beliau itu hujan bahawa ijazah dan juga. Belumlah, si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang ngapal Quran, orang syariat nyongkoli Bapak itu ya ya terus rizkinya lancar lewat kerja, mau sawai panen, mau pol, umumnya orang, Bapak itu orang Qur'an, inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca, ada dua, entah mau makhluk ga, eh, bocin, mau jin, dua, bisa kerekat. Iya, jadi butuh dua, ini Bapak terus keluar, keluar dari konwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya, wah, wali ku raka hasil ya. Wali ini bisa wah, wali ku raka hasil mata aku wali bener. <laughs> Di boleh wali awur-awur. Karena -awur. aku yoi iso, Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu, itu itu jalan pintas kenapa apa? Jalan apa? Kita ini punya nabi Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Molane Nabi pengera generasi silam ndak bisa lurah dibaleni bahaya kaum <laughs> mak. Tu pengapi kada bisa lemars baikutta, salah tapi baleni paham no? Kok sanapa? No? <laughs> Molane berda nyenyak, walam yuda lu filmen, mereka itu ndak mendekati Rasulullah sama sekali filmen baik dari segi visi ilmiah. Walak aromi ndak, ndak dekat sama, jauh sekali. Karena sisi kayak Suleman gak bisa terbiak. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama sin Sinsalabdik. Mulia men boleh yake keris. Mereka di uang. <tuk> Paham ya? Perasa arah di uang. Kiai ini kontobat bukan dan ini. Yang kadang ngekwayu antikir langsung tak wakil. Yang kadang ngekweretan. Itu gak ada jangka panjang sebab itu Nabi orang-orang Nabi Orana, kok Abi, Nabi jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga Husnul Adam Rasulullah diantara para Nabi-Nabi itu diceritakan semua tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim, Anit tapi Milata Ibrahim, selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru, kayak Nabi Ayub Nabi ya itu miskinnya baik karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang, om. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku lom larat ape? Gak subhat ape. Tapi ketok salah ya. Nais mbokku kuloro raiso mubat no. Ono cayateng larat tidak bisa ban. Ban. Ono nabi ini di kafir kafir raiso bantu Ono kia ini kelaparan raiso. Kayak apa nyesalnya kita, kalau kita miskin ngerti nabinya enggak bisa bang? Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, faham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang? Tidak dan ini aku cerita, betapa hebatnya Nabi Muhammad Gak berda itu punya karangan okay di mana kehebatan si Nabi Muhammad, Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti, tapi kelas ilmunya itu tetap walam yudah ilmu, mendak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lo coba zaman banding, gara-gara pakem ilmu Rasulullah visi ilmiah beliau konsep konsep ilmiah beliau, yaitu sing diekspresikan lewat Alquran al. Islam itu seharusnya neng Irian Jaya neng Timur Leste yo ya Islam Bahkan saya ingin kristi Jayaan Tenggu ya nanti? Islam Bukankah yang berdoa itu gak? darah secara Islam Islam bisa bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa neng kelompok di Islam konsep konsepnya Quran Untuk Islam itu anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman Nabi Tidak ada agamannya apa? Tidak Ibu hebat termasuk baru barokah baru neka, visi raksan, mesta, we gedeng wali Islam kecacer ning dindi gara-gara wali rabi ning dindi, neng Kamboja ana kerajaan Islam, sing dikenal tertipu-tipsem, cempol, bodri cempol, dua-dua jumawa, akhirnya ah, malah anak turune cari udah tuan neng ya yang birang-birang neng ning neng Cina yang ya, birang-birang bahkan kau ceng, weh weh wakilan ah tapi untuk kajeng, gus sholhab tuh nih mekah ya rapi, bareng teman-teman nih cina you know gimana? <laughs> mana ibu nasi kriminal loh, ibu yaudah tuh ngurus rawan ada kriminal gar. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas, tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, Pak. Keluaran terus nyari hantu poligami, betin dong. Nah taman poligami, orang nambahi IBCA, tambah hancur keluarga. Bener kanca pulo. Lu mau ngomong itu si tau suhunat ke ya lu woi Orang arah loro rogo, untuk si tau ucul. Jadi gak si tau lu lu ngomong si Jadi lewat ngaji ini di ngerti, ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin, dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Si tok bermental kapitalistik, si Won kerja boleh mutioro, boleh intens, sampai Nabi Muhammad kenal sini, tidak wae itu orang. luar biasa Nabi Muhammad Mana keluar tambah suwunang ya Nabi Muhammad, ini was-muakan justerat Nabi guru, berapa bangga kan? Saya samakan awak rai darani bangga orang mau jubilai maju selawatnya rabar-bar gak tau paham kok semuanya ujung-ujungnya kabul kaca waaah boleh nyolawat ini nabi kompensasional tuh dhul dhul tenang nabi maju selawat arang-arangnya berjalan ini diram subhanallah wa bihamdihi atatah khalqihi waridah nafsihi wazirat aksium datakalimati Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata wa Subhanumohi wa bihamdihi adata khulkihi waridha nafsihi wa zinat arushim data kalimadi Subhanumohi wa bihamdihi adata khulkihi waridha nafsihi wa zinat arushim data kalimadi